Fenomena astronomi dan berita astronomi lainnya. SpaceX Elon Musk pada hari Selasa meluncurkan misi Falcon Heavy pertama dalam lebih dari tiga tahun. Salah satu roket yang menjulang tinggi yang paling kuat saat ini beroperasi. Roket SpaceX membawa misi rahasia USSF 44 untuk angkatan luar angkasa Amerika Serikat yang juga merupakan misi keamanan nasional operasional pertama untuk Falcon Heavy. Peluncuran sebelumnya yang terbaru adalah misi Space Test Program 2 atau STP2 pada Juni 2019 yang membawa satelit eksperimental dalam penerbangan demonstrasi untuk Pentagon. Saat ini, roket SpaceX Falcon Heavy meluncurkan misi USSF 44 ke orbit bumi geosinkron dari Launch Complex 39A di Kennedy Space Center, NASA, Florida pada 1 November 2022 pukul 13.41 UTC. Setelah pemisahan booster, dua booster samping Falcon Heavy, B1064 dan B1065 mendarat di zona pendaratan Space X 1 dan 2 di Stasiun Angkatan Udara Cape Canaveral di Florida. Sementara pangkalan Falcon Heavy dapat digunakan kembali, perusahaan hanya mendadakan sepasang samping dari tiga roda pendurung roket dengan inti pusat jatuh ke laut seperti yang dilakukan roket tradisional. Untuk memenuhi persyaratan kinerja tinggi angkatan luar angkasa untuk misi ini. Misi USSF-44 ini awalnya dijadwalkan untuk akhir 2020. Dan dua misi Falcon Heavy lainnya yang dijadwalkan untuk setahun ini, satu lagi untuk angkatan luar angkasa dan yang lain untuk NASA, memiliki muatan pelanggan yang juga belum siap. Ada simpanan sekitar selusin misi untuk Falcon Heavy yang masih akan datang. SpaceX terus meluncurkan seri roket Falcon dengan kecepatan tinggi, dengan misi hari Selasa ini mendanai rekor peluncuran ke 50 perusahaan tahun ini. Tetapi Perusahaan pada saat yang sama terus bekerja pada roket starship yang lebih besar yang diharapkan akan menggantikannya. Nah teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait SpaceX, meluncurkan Falcon Heavy salah satu roket paling kuat di dunia dalam misi Space Force pada 1 November 2022. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya,